Biasanya ketika saya mengalami mentok atau stuck untuk hal-hal yang teknis, ya mindset yang perlu di set adalah kita tuh sedang menghadapi sesuatu yang baru. Kalau kita tidak menghadapi sesuatu yang baru kan nggak mungkin kita stuck ya, nggak mungkin kita mentok kan ya. Nah kita mentok karena kita sedang menghadapi hal yang baru dan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya menarik ya atau excitement ya. Karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya.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 Narasumber kita kali ini termasuk ke dalam kategori dosen kekinian. Di antaranya ada narasumber kita sebelumnya, Pak Sandika Gali, ada juga Pak Go Freddy, dan sekarang kita sudah kedatangan Pak Setia Budi, dosen dari Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Halo Pak Budi, gimana kabarnya? Halo Mas Riza, kabarnya baik. Terima kasih sekali loh sudah diundang di podcast yang keren ini. Saya termasuk salah Asik. seorang... <laughs> pendengar setia podcast ini. Ois, oh, mantap, terima kasih. Oh iya, saya lupa ya, saya harusnya manggilnya jangan Pak Budi tapi manggilnya Mbah Budi ya. Oke oke oke. Gimana apa kegiatan belajar mengajar di kampus saat ini? Kegiatan belajar mengajar ya karena masa pandemik akhirnya semua harus mm -hmm. dilakukan secara online. Yeah. Ya ada plus minus sih. Sebenarnya hmm. uh, sisi minus yang okay. paling terasa itu ya ini ya jadi uh, interaksi antara dosen dengan mahasiswa jadi sangat kurang mm -hmm. dan juga interaksi antar siswa juga kan jadi nggak ada sekarang ini. Itu sisi minusnya sih kalau menurut okay. saya. Uh, nanti kita akan bahas lagi uh, gimana uh, tips dan triknya supaya bisa meningkatkan interaksi ataupun engagement antar pengajar dan muridnya gitu ya. Tapi sekarang kita tarik mundur dulu perjalanan kita ke awal uh, tertariknya uh, Mbah Budi ini ke programming. Itu kapan dan gimana ceritanya? Oke, okay, ketertarikan saya dalam bidang programming itu sebenarnya sewaktu saya memulai kuliah S1. Jadi kalau beberapa guest di podcast ini kan kayaknya udah mulai tertarik sejak SMP atau SMA gitu kan. Ya. Kalau saya pribadi saya mulai tertariknya justru waktu kuliah karena sebelumnya saya belum pernah belajar programming. Saya baru mengenal programming itu suatu saya kuliah S1 di Yogyakarta. Bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari saat itu adalah Pascal ya. Waktu itu menggunakan Turbo Pascal dan itu merupakan exposure pertama saya, pertama kali saya dengan dunia programming. Nah sembari belajar Pascal di kampus saya juga belajar mandiri dengan bahasa C si. ya karena kan Pascal dan C si itu dua bahasa pemrograman yang dulu sangat ideal ya digunakan untuk belajar programming. Lalu berikutnya dari Pascal saya belajar Delphi. Ya waktu itu di kampus ada praktikum, ada lab yang uh, memperkenalkan Delphi dan saya juga sangat enjoy sekali dengan Delphi waktu itu. Dan ya sama ya sembari belajar Delphi saya juga secara mandiri belajar yang kira-kira setara dengan Delphi yaitu Visual Basic 6. Lalu setelah belajar Delphi Visual Basic 6, terus di semester berikutnya di kampus juga ada mata kuliah basis data. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan dengan suatu database yang mungkin sekarang udah jarang dipakai ya, yaitu FoxSpace dan programmingnya waktu itu dengan menggunakan Visual FoxPro. Pro. Nah itu merupakan momen keterlarikan saya dengan database sebenarnya. Jadi saya baru benar-benar melihat bahwa wow ini menarik ya. Data itu ternyata bisa disimpan dan bisa dikelola dengan sangat rapi. Dengan suatu teknologi yang namanya database. Dan saya benar-benar enjoy banget. Dari situ mulai belajar juga ke jaringan komputer. Nah ini waktu belajar jaringan komputer juga menarik nih mas. Karena itu momen pertama kali saya mengenal sistem operasi. Selain Windows, di mata kuliah jaringan komputer itu saya akhirnya berkenalan dengan operating system yang namanya Linux Dan saya happy dengan Linux waktu itu karena ketika menggunakan Linux itu memberikan kesempatan kepada saya untuk ngoprek banyak hal ya Jadi saya banyak belajar mengenai uh, shell scripting, saya juga banyak belajar mengenai Perl secara mandiri Lalu sisanya sih standar ya, belajar OOP dengan Java, lalu hmm. mengenal PHP dan juga JSP ya lebih kurang seperti itu sih mas hmm. perjalanan belajar okay. programming dulu oke okay, itu S satunya kuliah di dulu saya S 1 di Yogyakarta di UKDW di mas oke mm -hmm. oke okay. yang membuat Mas Budi ini tertarik mm -hmm. untuk belajar mandiri kan tadinya dapat Pascal mm -hmm. di kampus terus belajar mandiri apa sih yang yang yang bikin tertarik gitu yang tertarik karena menurut saya itu programming itu fun. Nggak selalu mudah ya, tapi bagi saya programming itu fun. Karena banyak hal yang bisa kita eksplorasi dengan programming sebenarnya. Banyak hal yang bisa kita otomatisasi dengan bantuan programming. Dan itu yang akhirnya menjadikan saya tertarik nih untuk lompat-lompat dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain. Dan juga saya ini kan bukan termasuk students yang smart ya. Jadi ada beberapa orang yang mempersepsikan bahwa saya dulu kayaknya mahasiswa yang smart. Padahal nggak sih masa saya dulu waktu jadi mahasiswa, saya nggak merasa sebagai mahasiswa yang smart. Dan yaitu, karena tidak merasa smart, akhirnya saya butuh untuk melakukan beberapa eksplorasi mandiri. Mungkin karena kebanyakan eksplorasi mandiri, jadi kuliahnya terbengkalai <laughs> atau? <laughs> ya, <laughs> bisa jadi juga sih ya. Jadi, ya, saya, juga, saya ya. juga bukan tipikal orang yang uh, lulus tepat waktu sebenarnya. Jadi, kan dulu kan hmm. ideal kan lulus 4 tahun ya, kalau era-era dulu tahun. ya. Saya lulus 5 tahun sih sebenarnya. Jadi ya mungkin karena keasikan eksplorasi juga itu Mas. Keasikan eksplorasi, oke. Oh, S-Linux pertamanya apa? Ingat nggak? Oh, S-Linux pertama saya kalau zaman-zaman dulu itu kayaknya standar Red Hat ya. Red Hat, hmm. Mandriva. Zaman Red Hat, terus ada Mandrake dulu ya. Sebelum jadi Mandriva kan ya. Mandrake, Mandrake. Yang bisa pakai USB gitu kan nggak ya? Wah itu zaman jaman keren <laughs> lah dulu. kita bisa buka apa? OS baru dari USB flash disk betul, gitu ya. Betul. Oh, bahkan sebelum zaman flash disk itu waktu itu yang bootable lewat apa? CD itu ya, yang Knoppix itu loh. CD ya, CD. Ada, ya, CD. Ada hmm. Oh iya. Linux bagi-bagi ya, ya, kan, CD gratis ayah, betul, itu ya. Betul. Aduh, itu kan populer banget itu. Dulu waktu zaman jaman majalah Info Linux loh, Mas. Hmm, iya iya iya iya. dengan uh. Pak Rusmanto dia. ya. <laughs> Oke. Okay. Pada saat belajar mandiri atau belajar di kampus di awal-awal, pernah nggak sih merasa stres atau mentok gitu ya? Atau putus asa? Ini kok susah banget gitu dimengerti ataupun ada error yang ketemu tapi sulit banget di solve. Oke, okay. gitu. uh, mentok sih sering ya kayaknya, sering banget bahkan sampai sekarang juga sering mentok sih sebenarnya. <laughs> Oke. Okay. Tapi ya stres karena mentok sih kayaknya hampir jarang ya, karena kalau menurut saya, oh ya ini mungkin juga mindset yang harus dibangun ya. Jadi biasanya ketika saya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 Menarik ya, atau excitement ya, karena kan itu opportunity bagi kita untuk mempelajari hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, dengan men-set pola pikir seperti itu, akhirnya ketika kita menghadapi kondisi mentok, um, kita nggak stres sih. Kita bisa menikmati kementokannya tadi itu sebenarnya. Justru sebenarnya untuk sebagian orang ketemu masalah itu justru malah bikin makin semangat kali ya. Hmm, betul betul betul. Karena ada tuh tipe-tipe orang yang kalau ketemu error kalau belum solving nggak bisa tidur gitu ya. Nah ya betul betul. Oke, okay. okay. Mas Budi <laughs> termasuk ke golongan orang seperti itu? Ya mungkin sedikit seperti itu kali ya. Saya sedikit ya. seperti itu. Kalau <laughs> okay. kalau ada error tuh jadi wah wow, kepikiran ini, ini kepikiran dan ini jadi sesuatu hal yang menarik gitu kan okay. yang akhirnya ujung-ujungnya jadi susah tidur sebenarnya hmm, oke okay. <laughs> ya yeah. yeah, jadi sesuatu yang apa justru dengan adanya kesalahan pesan error itu justru kita melatih kita untuk eksplorasi lebih lanjut gitu ya betul betul dan ini menarik sih kalau menurut saya karena dan juga ketika kita berhadapan dengan masalah yang sifatnya teknis atau berhadapan dengan masalah yang berbau komputer kalau menurut saya itu jauh lebih menyenangkan kok ketimbang menghadapi masalah dengan manusia karena Komputer kan kita bisa dekatin dengan pendekatan teknis ya. Tapi kalau misalkan bermasalah dengan manusia itu kan lebih lebih apa ya? Variabelnya lebih banyak lagi dan kadang-kadang lebih complicated kalau menurut saya. Iya, lebih susah ditebak ya kalau manusia ya. Lebih susah betul ya. Mas, betul. Hmm. Gak bisa di gitu, Mas. <laughs> <laughs> kalau programming, kalau if-nya salah ya udah, tinggal dibalik aja gitu ya. Gampang <laughs> itu. Betul, betul. dan juga kan sekarang search engine makin canggih ya kita bisa uh, melakukan query di search engine dan kalau bagi saya, search engine andalan saya sekarang ini sejak 2014 adalah DuckDuckGo nih mas mungkin pernah dengar kenapa tuh? Ya? kenapa? oke okay, DuckDuckGo tuh saya sangat menyukai DuckDuckGo dan saya pakai sejak 2014 dan itu memang jadi primary search engine saya karena DuckDuckGo itu melakukan proses searchingnya bukan personalized search tapi lebih ke global search dan most of the time itu sesuai dengan kebutuhan saya sih mas jadi defaultnya sekarang Duck Jago. Apa yang menyebabkan pencarian secara global lebih bagus daripada personal seperti Google? Oke, okay, kadang-kadang kalau personal search itu sangat dipengaruhi oleh behavior kita ya, kadang-kadang kan kita kan nggak selalu mencari sesuatu hal yang sifatnya teknis ya, kadang-kadang juga kayak saya, saya suka sekali nonton film misalkan, kadang-kadang saya juga kan menggunakan search engine untuk melakukan pencarian film-film ataupun genre-genre film tertentu, tetapi ketika saya mulai mencari hal-hal yang sifatnya teknis kalau yang menggunakan personalized search itu kan bisa jadi preferensi saya akan film tertentu itu bisa mempengaruhi hasil pencarian saya untuk hal-hal yang sifatnya teknis, gitu dan, dan itu tidak saya inginkan sebenarnya. Hmm, jadi enggak suka objektif lagi gitu ya betul-betul hmm, saya mau sesuatu hal yang sifatnya global search gitu. hmm, dan most of the okay. time sih dakdako sangat reliable sih kalau menurut saya yeah. gitu. salah satu keunggulannya yang lain adalah lebih secure ya ya itu terkait dengan privacy Data issue itu ya maksudnya. privacy betul-betul <laughs> <laughs> oke okay, kita sekarang hmm. lanjut ke cerita tentang perjalanan karir jadi setelah lulus kuliah terus uh, hmm. mas Budi ini melakukan apa dan uh, mungkin uh, kuliah atau bekerja atau apa boleh di share hmm. oke-oke-oke okay, okay, okay. Ya ini kalau ngomongin perjalanan karir kayaknya kalau bagi saya ceritanya jadi agak membosankan nih. Karena saya belum pernah pindah tempat kerja ini. <laughs> jadi begitu lulus uh, S1 yang tergerak di Jogja itu saya hijrah ke Bandung waktu itu tahun 2005. Uh, dan saya diterima mengajar di Maranatha. Jadi saya mulai mengajar di tahun 2005. Dan waktu itu yang menarik adalah... Uh, di tahun 2005 tuh fokus bidang saya adalah di komputer networking jadi uh, selama mengajar juga saya banyak mengajar seputar jaringan komputer gitu dan juga ngajar beberapa mata kuliah pemrograman dasar lalu pada tahun 2011 ya saya berangkat ke Australia untuk studi lanjut master ya atau tuh, S2 karena 2005 itu saya menjadi dosen sewaktu saya masih S1 karena kan di tahun-tahun itu masih memungkinkan ya untuk menjadi seorang dosen walaupun S1 nah di 2011 saya berangkat ke Australia untuk studi master dan sama nih ketika saya memulai studi master, pikiran saya juga udah diset bahwa oke okay, nanti ketika saya mau melakukan master research, master research saya akan seputar computer networking dan waktu itu sudah ada seorang profesor yang memang saya idolakan, namanya Professor uh, Daniel Roth jadi saya berharap banget Daniel Roth ini bisa jadi supervisor saya untuk melakukan research seputar computer networking, nah unfortunately di tahun 2012 itu kan dimana saya sudah harus memulai proses master research saya, professional Daniel Roth ini dia pensiun, nih Mas, yang bikin kecewa lagi adalah dia pensiun, dan saat itu juga dia mau melakukan yang namanya long live. Jadi dia mau mengambil liburan panjang katanya. Akhirnya beliau nggak bisa menjadi supervisor saya. Wah waktu itu saya benar-benar panik nih mas karena saya mindsetnya adalah saya mau melakukan research seputar computer networking. Tetapi calon supervisor saya nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya benar-benar panik banget. Akhirnya yaitu saya harus mulai mencari alternatif supervisor yang lain. Saya kontak beberapa uh, dosen di kampus waktu itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya pilihan saya jatuh ke topik terkait computational intelligence jadi waktu itu topiknya seputar optimization problem ya itu drifted banget yang tadinya computer networking ke computational intelligence tetapi saya nggak regret karena ternyata saya juga menyukai bidang itu. Jadi waktu itu saya dibimbing oleh seorang supervisor yang sangat baik sekali, namanya Viz Malhotra. Beliau membimbing saya dan beliau juga yang akhirnya menjadikan saya in love dan jatuh hati dengan penelitian atau research khususnya di bidang computational intelligence. Nah yang menariknya lagi, Viz Malhotra ini juga salah, se salah seorang yang menjadikan saya bisa melihat peranan matematik dalam bidang computer science dan bagaimana implementasinya in practice. Dan ini... Uh, menarik banget kalau buat saya. Jadi benar-benar membuka wawasan baru. Hmm, jadi sebenarnya hmm. sosok apa? Uh, sosok idola ataupun mentor gitu ya, itu penting ya buat, buat uh, karir dan juga uh, proses pembelajaran kita, benar nggak sih? Hmm, betul mas, betul. Itu itu penting banget karena hmm. dulu tuh saya bukan tipikal orang yang suka dengan matematik ya, saya bukan tipikal orang yang enjoy dengan math. dan saya termasuk orang yang bahkan takut dengan math sebetulnya. Tetapi yaitu setelah saya bertemu dengan Vishal Holtra. Ya beliau membimbing saya dan saya benar-benar bisa melihat bahwa mat itu dibutuhkan karena kalau nggak pakai mat, kita sulit untuk memformulasikan suatu problem dan mengkomunikasikannya ke komputer. Jadi saya benar-benar terbuka banget wawasan saya saat itu oke, okay, gitu. sorry tadi dipotong, lanjut silakan. Mm -hmm. oke, okay, nah itu kan setelah selesai master terus di akhir masa master studi saya uh, Fismal Hotra ini ngobrol-ngobrol dengan saya dia tanya ke saya, tertarik gak nih untuk lanjut research di jenjang PhD, dan saya bilang cukup tertarik sih, saya cukup enjoy menjalani research, cuma saya gak punya funding saya bilang gitu, terus Fismal Hotra ini cuma senyum ke saya ah don't worry kata dia, nanti saya bantu cari fundingnya, um, oh ya, ini juga ada hal Pengalaman menarik saya dengan Fismal Hotra nih. Dulu kan karena saya dari Indonesia, terus saya bimbingan, e, riset ya. Dan tipikal orang Indonesia tuh kadang-kadang kan kalau dengan dosen kan manut-manut ya mas ya. Jadi ya ngikutin aja saran dosen gitu kan ya. ya dan ya. dulu juga tipikal saya juga seperti itu. Dan kayaknya itu menjadikan fish ini agak sedikit jengkel kayaknya dengan saya, karena saya terlalu manut terus ada suatu momen, di mana fish ini memberikan saran yang saya bisa melihat dengan jelas, bahwa sarannya itu ngawur dan ngaco, jadi kayaknya dia mau nguji saya ini, jadi dia ngasih suatu suggestion yang completely ngawur dan akhirnya, saat itu saya memberanikan diri, untuk bilang bahwa Uh, I'm sorry for this point, I have to be disagree with you. Gitu. Dan ini momen yang sangat menarik ya. dan saya bisa melihat dan saya masih ingat banget saat itu Fish mulai tersenyum ke saya. Dia bilang, ah, finally I have a student Dan ini ini momen <laughs> yang, yang lucu banget kalau menurut saya. Ya. Ini berkesan Serginya. banget itu mas. Jadi mm. ternyata selama ini dia tuh expect saya untuk uh, stand up, ya, dan air dengan dia. Mm. <laughs> dan okay. ya itu, ya setelah momen itu sih akhirnya ya banyak uh, beda pendapat, banyak ngobrol dan diskusinya akhirnya jadi lebih kaya. Dan ini benar-benar, mm. ya itulah benar-benar pengalaman research yang luar biasa ke menurut saya setelah selesai master ini akhirnya kan lanjut ke PhD ya. jadi saya tahun 2013 tuh kembali ke Indonesia selesai master kan di tengah 2013 tuh saya sudah dapat offer untuk balik ke Australia melanjutkan ke PhD cuma waktu itu ada satu dan lain hal saya berhalangan akhirnya saya baru kembali ke Australia lagi di bulan Desember tahun 2013 gitu. dan memulai PhD-nya di Januari 2014 nah sewaktu PhD juga menarik nih mas karena saya dapat supervisor ada empat orang Fismal uh, Hotra juga waktu itu dia sudah hari retire sih, sudah pensiun, tapi dia memutuskan bahwa, oke, okay, saya akan tetap menjadi co-supervisor untuk PhD-mu, dan saya senang banget ketika dia memutuskan itu. Tetapi saya juga dipertemukan dengan orang lain yang menurut saya sangat influensial dalam hidup saya, yaitu primary PhD supervisor saya. Namanya adalah Profesor Paulo de Sousa. Nah, ini juga sama. Bagi saya, beliau adalah mentor yang luar biasa karena beliau juga yang menggait saya untuk mengenal dunia penelitian dengan lebih lanjut, dan beliau juga yang yang menjadikan saya in love dengan statistik. Dulu saya nggak pernah tertarik dengan statistik. Tapi ya karena sosok Paulo de Sousa inilah yang menjadikan saya begitu in love dengan statistik. Saya benar-benar bisa melihat peranan statistik dalam bidang data. Kalau kita nggak paham statistik, kita nggak bisa mendapatkan valuable informasi dari data. Ini juga uh, sosok yang influential kalau bagi saya. Nah selain itu saat saya memulai PhD itu juga uh, momen pertama kali saya mulai menggunakan Python dan R sebenarnya. Jadi waktu di tahun pertama PhD, karena saya banyak interaksi dengan data ya, saya butuh platform yang memang memungkinkan saya untuk mengolah data. Dan waktu itu kan pilihannya ada dua ya, antara Python dan R. Di tahun pertama saya belajar dua-duanya karena saya bingung mau pilih yang mana ya, karena masing-masing punya kelebihan. Tetapi waktu memasuki tahun ketiga, akhirnya saya decide untuk ya lepas R-nya, saya nggak sanggup belajar dua-duanya, saya nggak sanggup menambah keduanya, saya lepas R dan saya akhirnya berfokus ke Python. Nah itu sih mas kayaknya perjalanan. Okay singkatnya lebih kurang wah menarik sekali ya ini uh, saya penasaran nih uh, nanya oh, uh, apa berkaitan dengan tugas akhir mungkin mm -hmm. uh, Mas Budi mm -hmm. udah ngerasain ngerjain skripsi di Indonesia mm -hmm. kemudian ngerjain tesis dan PhD-nya di uh, Australia di negara luar mm -hmm. gitu ya mungkin mm -hmm. tidak apa ya tidak bisa dibandingkan apple to apple tapi saya penasaran mm -hmm. kenapa karena sepertinya kalau saya baca dari LinkedIn-nya Mas Budi nih kalau mm -hmm. apa my master study was enjoyable with tons Of great experience gitu. Apa yep. sih experience yang berbeda antara mengerjakan tugas akhir di Indonesia, di kampus mm -hmm. di Indonesia? Kita nggak mau generalisasi ya. Di kampusnya mm -hmm. Mas Budi dengan mm -hmm. apa yang Mas Budi dapatkan di Tasmania, University of Tasmania. Oke, okay. uh, ya itu sih Mas. Di sisi enjoymentnya. Jadi, nah, ini juga uh, poin yang akhirnya saya coba tularkan ke setiap mahasiswa bimbingan saya. Jadi, kita tuh nggak bisa perform maksimal kalau kita tuh nggak enjoy dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa, apa ya, kita nggak bisa memperoleh sesi bimbingan yang menyenangkan kalau komunikasinya juga nggak lancar gitu. Jadi, um, saya grateful banget karena supervisor saya selama di Australia itu benar-benar memposisikan saya sedemikian nyamannya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan juga menikmati penggarapan riset itu dengan ya dengan dengan fun gitu sebenarnya. Hmm. Tapi gimana kalau mau fun ya? E, hmm. Kalau kita nggak selesai inskripsinya, kalau e, topik kita ditolak gitu ya, nah, kita itu, itu, harus mulang. Oh. Kita ah, e, nggak nah. jadi sudah apa yang bisa membuat e, lebih menikmati prosesnya? Nah ini sih mas, ini ini ini hal pertama yang harus diruntuhkan sebenarnya yaitu sisi-sisi uh, ketakutan tadi, ketakutan dan ketegangan-ketegangan itu kayaknya harus diruntuhkan. Contohnya ya, gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan? Itu juga yang kadang-kadang bikin student ketakutan ya. Dulu juga suatu saya master, saya ketakutan banget tuh. Gimana kalau eksperimen saya gagal gitu kan? Tapi kalau waktu PhD udah kebal, ya gagal ya sudah gitu kan. Dan waktu itu Fish Malhotra juga bilang ke saya, kamu kenapa kok begitu tegang kata dia? Saya bilang, saya takut kalau gagal, gitu kan. Nanti gimana kalau gagal? Dia bilang, ya kalau gagal, it's not the end of your life. It's not the end of the world, kata dia. Kalau gagal, ya sudah, kata dia. Itu loh, jadi itu yang akhirnya bikin saya jadi lebih rileks kan. Kalau gagal, ya sudah. Maksudnya, kalau sampai eksperimennya gagal, apa sih hal terburuk yang bakal terjadi dalam hidupmu? Dia tanya gitu ke saya. Saya bilang, ya paling extend, kata saya. Ya sudah, kata dia. Dan itu loh, Mas. Itu yang yang akhirnya apa ya semua kekhawatiran, semua ketegangan-ketegangan itu bisa runtuh. dan setelah perasaan-perasaan takut dan insecure itu runtuh, akhirnya kita bisa perform to the max. waktu hmm. saya PhD um, dan suatu saya mulai terlalu intens dengan penelitian saya, intens dengan dengan operakan saya, Paulo de susah waktu itu primary supervisor saya, dia knocking office saya, dia selalu bilang bahwa oke okay, tomorrow I don't expect you to come To this office, you should go to the beach, kata dia. Dia bilang gitu. Saya nggak mau ngeliat kamu besok ke kampus. Saya nggak mau lihat. Saya nggak mau lihat kamu besok datang ke kantor kata dia. Saya mau besok kamu ke pantai kata dia. Karena kamu sudah terlalu intens. Dan ini ini apa ya? Ini sesuatu hal yang <laughs> Kayaknya jarang ya saya temui juga di Indonesia sebenarnya. Dan tapi itu hmm. overwork ya berarti bagian dari overworknya. Betul betul. Tapi itu efektif banget loh mas. Jadi karena kalau kita nggak enjoy dan kita sudah me, apa ya sudah melihat apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu hal yang sifatnya punishment ya, kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang optimum dari apa yang kita kerjakan sebenarnya. Okay. Tapi apakah ketika Mas Budi uh, ke pantai, apakah kepikiran nggak sih? <laughs> pekerjaan gitu pasti ya, masih gak? kepikiran sih Mas. <laughs> <laughs> masih kepikiran sih tapi ya agak sedikit rileks lah tapi masih kepikiran juga sih tapi tetap harus dilakukan uh, apa liburan itu mm -hmm. kalau boleh milih nih iya tetap harus dilakukan dia bilang saya nggak expect kamu ke kantor kok kamu harus ke pantai <laughs> ya walaupun ya ini walaupun ya ke pantai, atau jalan-jalan ke taman, ya tetap aja bawa paper atau bawa buku waktu itu, <laughs> <laughs> tapi kan suasana jadi lebih relax gitu. Oh iya betul juga ya, <laughs> tapi saya baru sekali ini mendengar ada atasan kita, menyuruh kita, jangan kerja kamu Bersenang-senang di luar sana. Itu juga itu juga pertama kali sih, Mas. Dulu kalau saya nggak, nggak melanjutkan PhD di Australia, mungkin saya juga nggak pernah menemui pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi itu efektif sih, Mas, sebenarnya. Sangat efektif. Oke. Okay. Wah, menarik sekali insight-nya ya. Sekarang kita ke Mas ini nih. Sekarang ini, uh, Mas Budi ini okay, selain okay. ngajar, kalau boleh tahu ngajar apa dan uh, mm -hmm. ada kegiatan apa selain ngajar. Mungkin bisa di-share. Oke, okay, uh, sekarang ini saya ngajar di kampus ya, dan saya lebih banyak ngajar di program Studi Sistem Informasi sebenarnya. Ya, saat ini saya sedang diminta oleh Prodi Sistem Informasi di Maranatha untuk membangun PAD Data Science. Jadi benar-benar end-to-end PAD saya ngerancang penjurusan atau saya merancang bidang konsentrasi tersebut jadi saya persiapkan mulai dari statistika, ya, statistika deskriptif, probabilitas lalu juga lanjut ke statistika inferensi lalu juga mulai memperkenalkan bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan Python lalu juga bagaimana memvisualisasikan data dengan Python ya dan juga termasuk materi-materi yang mengarah ke spesifik machine learningnya jadi itu juga saya bangun sekarang ini. Jadi kesibukannya lebih ke situ kalau terkait di kampus ya. Termasuk juga ngajar dan bimbingan mahasiswa gitu. Nah selain mengajar di kampus, ya ini. Um, saya juga mencoba untuk mendokumentasikan materi ajar yang saya bangun ini dalam bentuk video. Dan ya saya memanfaatkan channel Youtube yang namanya Channel Youtube Indonesia Belajar. Oke. Kenapa uh, memutuskan membuat kanal Youtube? Wah ini juga ada citranya nih. Uh, kenapa bisa lahir channel Indonesia Belajar ya. Channel Indonesia Belajar tuh sebenarnya idenya muncul itu di tahun 2016 sih mas seperti itu. Waktu saya masih di Australia ya, waktu masih menjalani studi PhD. Nah, waktu menjalani studi PhD itu hal yang juga tertanam kuat di benak saya adalah bahwa kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab untuk menghasilkan suatu impact yang positif bagi society. Ya, dan ini juga yang akhirnya men, apa ya, memberikan pressure, pressure dalam artian positif ya, pressure ke banyak PhD student di kampus, untuk menghasilkan uh, materi atau research material yang memang punya impact atau berdampak. Nah, saya tuh lagi mulai mikir juga nih, kalau saya kembali ke Indonesia, kira-kira apa ya, impact semacam apa ya, yang bisa saya kontribusikan ke society atau ke uh, masyarakat Indonesia. Nah, sembari saya mikir-mikir kayak gitu, saya tuh secara nggak sengaja ketemu channel YouTube-nya Pak Sandika Gali. Jadi saya mengenal channel YouTube Web Programming Umpas tuh di tahun 2015 waktu itu. Jadi saya mikir-mikirnya tahun 2015. Saya lihat ini kok makin serius ya garapnya. Terus saya lihat juga, oh ini... Ini impact lumayan loh sebenarnya. Karena kan pendidikan Indonesia juga kan masih belum merata. Dan dengan mendokumentasikan materi pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran dan disajikan ke publik, itu tentunya akan sangat membantu sekali nih. Tidak hanya membantu mahasiswa kita saja di kampus, tetapi juga membantu mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus lain yang ada di Indonesia. Akhirnya di tahun 2016 tuh saya udah mulai mikir-mikir nama tuh mas. Apa ya namanya ya? Masa kalau saya pakai nama channel Youtube Setia Budi, itu kan saya, apa ya, suka nggak pede, tuh. jadi kayaknya agak sedikit narsistik, tuh, dan saya nggak pede banget dengan itu akhirnya saya mulai cari-cari nama, dan akhirnya muncul tuh, nama Indonesia Belajar, waktu itu juga saya mulai baca-baca buku, mungkin Mas Riza juga pernah tahu ya, buku judulnya itu Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek yeah. nah itu buku itu juga salah satu buku mm -hmm. yang punya influence yang sangat uh, kuat tuh dalam hidup saya, nah terus saya mulai bertanya juga ke diri saya um, kenapa kok saya membuat channel Youtube Indonesia Belajar pertanyaan itu terus-terusan diulang dan digali akhirnya itu saya sampai di satu titik saya punya apa ya, punya visi yang lebih jelas bahwa yaitu, channel Youtube Indonesia Belajar ini untuk menjadikan saya banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Dan itu yang akhirnya jadi slogan di channel Youtube Indonesia Belajar. Banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Seperti itu, Mas. Menarik sekali. Iya, betul sekali, Mas Budi. Salah satu apa ya penyesalan terbesar saya adalah, kenapa channel Youtube saya, saya namakan Ini bukan itu, Mas. Ini itu karena saya benar-benar, saya ini tipikal orang yang sangat-sangat, apa ya, Sangat, sangat, gak eh, Iya, <laughs> <Gak pede. laughs> saya juga sebenarnya gak pede, <laughs> cuman gak pikir nama lain aja. iya, <laughs> ya, lebih generik lebih juga kan, dan punya branding yang bagus juga kan. Maksudnya, uh, penamaan tidak mengikuti nama yang bikin channelnya, biasa bisa aja nanti suatu saat ada teman-teman lain yang mau kontribusi ke channel itu kan jadi uh, lebih terbuka luas kan dibandingkan kalau misalkan betul, betul, betul. contohnya uh, menggunakan nama pribadi seperti uh, channel YouTube saya gitu kan. Saya mau uh, kolaborasi sama. Betul. Orang lain ya mungkin agak susah gitu atau harus bikin channel baru lagi gitu kan? Iya, iya, iya, iya. Tapi itu dulu di awal saya nggak kepikirannya ke situ sih mas. Saya lebih kepikirannya ya karena nggak pede aja itu. <tuh, tuh>, nggak pede aja ya. Betul betul. Apa pelajaran yang paling uh, bisa diambil selama menjalankan uh, channel YouTube? Banyak banget sih mas. Pelajarannya, terutama sekali yang ini ya, saya mau mulai channel YouTube itu dengan kondisi saya tidak menguasai multimedia. Saya nggak ngerti caranya ngedit video, saya nggak ngerti caranya ngedit audio. Di awal tuh benar-benar kesulitan banget sebenarnya. Jadi bisa dibayangin ya, saya tuh nggak tahu video editing, artinya kalau saya rekaman dan saya harus batuk gitu kan, ataupun harus bersin, berarti saya harus mengulang lagi dari awal. gitu. Karena saya nggak ngerti bagaimana caranya melakukan video editing. Dan itu sangat-sangat painful banget sih. gitu Akhirnya ya itu. Jadi, Ketemu masalah, kan? Dan ketemu masalah itu kan berarti opportunity untuk belajar, ya. Jadi, ya, saya akhirnya mulai belajar sedikit-sedikit mengenai audio editing, mengenai video editing, dan ya, menarik sih. Akhirnya, lama-kelamaan, kualitas apa ya? Kualitas audio dan kualitas videonya juga bisa improve pelan-pelan, tapi ya itu sih, apa membuka kesempatan bagi saya ya untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya saya termasuk orang yang nggak enggak bisa menikmati dengan yang namanya video editing ataupun audio editing. Nah, selain itu juga jadi apa ya saya merasa bahwa ini yang paling penting banget sih saya benar-benar mulai merasa bahwa hidup saya itu punya value karena materi pembelajaran yang saya persiapkan ini ternyata punya dampak dan punya apa ya manfaat untuk membantu orang-orang gitu dan dan ini ini hal hal yang paling bikin saya happy sih mas sebenarnya melebihi uh, itu ya apa finansial ya segi finansial ya. Hmm, betul betul betul betul <tuh> karena apa ya? Ini ya itu sih, memberikan impact ke banyak orang ya, memberikan uh, impact positif tentunya ya, ke banyak orang dan karena ini loh mas, ini juga hal yang mungkin sedikit filosofikal lagi ya. Um, saya pribadi tuh tipikal orang yang mikirnya tuh gini nih, setiap kali saya bangun tidur biasanya saya udah set something di kepala saya bahwa saya mensyukuri bahwa saya masih bisa bangun tidur dan saya masih bisa berkesempatan hidup. karena bisa jadi juga besok saya udah nggak ada gitu kan? Jadi, saya benar-benar punya mindset bahwa kematian itu sesuatu hal yang pasti loh. Kita hidup ya, ujungnya itu pasti kita akan meninggal. Yang nggak pasti itu kita nggak tahu loh kapan kita meninggal. Jadi, ketika kita masih punya kesempatan untuk hidup dan masih punya kesempatan untuk menghasilkan suatu karya, ya, alangkah baiknya kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini mungkin sedikit ekstrim ya bagi sebagian orang, tapi kalau bagi saya pribadi, saya udah set di kepala saya. Sekarang ini saya usia 40. Tahun ini sudah 40. Ya, ini benar-benar time flies. ya Dan saya set di kepala saya bahwa saya hidup mungkin sampai usia 60. Artinya, saya masih punya waktu sisa yang nggak banyak, yaitu 20 tahun only. Dan selama perjalanan dari usia 40 saya ini ke usia 60, itu kan kondisi fisik saya pasti akan terus menurun. nih ya. Nggak mungkin improve kan ya. Dari 40 ke 60, kondisi fisiknya improve. Nggak mungkin. Pasti akan terus-terusan menurun. Atau degrading. Dengan mindset seperti itu akhirnya menjadikan saya um, lebih fokus ya, lebih fokus, lebih bisa memprioritaskan sesuatu yang mungkin lebih punya nilai dalam hidup. Wow, dalam sekali ya. <laughs> ya Tapi ini mungkin bagi sebagian orang agak sedikit ekstrim yeah. ya. Waktu saya share yeah. ke mahasiswa juga saya bilang, saya punya target hidup mungkin di usia 60, lewat dari 60 bulan. tuh saya pandang bonus gitu. Jadi saya nggak punya waktu banyak sebenarnya. <laughs> Heem, iya, iya, iya, enggak, bukan buat semua orang ya, apalagi hmm. buat mahasiswa mungkin. Uh, konteksnya nggak dapat mereka kali ya betul hmm, betul betul betul karena kan rata-rata yeah. mereka masih belasan tahun nih ya, masih hmm. darah muda <laughs> <laughs> oke okay. wow dalam sekali ya filosofinya nah sekarang boleh dong uh, kita dibagi tips kira-kira uh -huh. uh, kan uh, Mas Budi ini sedang apa menjalankan program data science tadi kan kira-kira uh -huh. kenapa sih teman-teman yang mungkin tertarik ke dunia pemrograman kenapa mereka uh -huh. Sebaiknya belajar tentang data, memilih jalur data atau data engineering, data analitik ataupun data science. Karena jumlah data yang kita generate kan setiap harinya itu makin banyak ya. Sekarang segala sesuatu kan sudah menggunakan platform digital. Artinya segala aktivitas juga akan menghasilkan data sebenarnya. Dan alangkah baiknya atau alangkah disayangkan ya ketika data-data yang sudah di generate dan data-data yang di store tadi tidak bisa memberikan value ke kita gitu Dan yaitu cara untuk menarik value dari, karena inti dari data science pada dasarnya adalah yaitu untuk menarik value dari data-data yang kita miliki. Yaitu sih saya benar-benar mendorong banget nih untuk teman-teman developers juga untuk mulai punya ketertarikan dengan bidang data juga. Dan oh ya untuk ini saya sebenarnya ada dua buku nih, saya ada dua buku yang pernah saya baca dan menurut saya... Uh, dua buku ini benar-benar bisa menjadikan seseorang itu mulai tertarik dengan bidang data science. ya Buku yang pertama itu judulnya Data Points. Ini buku yang ditulis oleh Nathan Yao. Jadi Nathan Yao itu dia seorang data visualizer untuk New York Times. Ini bukunya bagus banget. Lalu buku kedua yang bisa saya rekomendasikan adalah Storytelling with Data. Yang ditulis oleh Cole Nussbaumer. Teman-teman coba baca deh dua buku ini. Dan saya berani garanti setelah teman-teman baca kedua buku ini mesti teman-teman punya apa ya ketertarikan dan kecintaan dengan bidang data gitu. Oke, wah menarik sekali apa rekomendasi bukunya? Tadi mm -hmm. uh, Data Points dan uh, Storytelling story with, ya. with Data. Betul. Sama satu lagi tadi Start with Why ya. Start with Why, ya. Yeah. Itu harus banget tuh ya. Hmm, harus <laughs> banget itu. Harus <laughs> banget. Oke. Okay. Wow seru sekali pembicaraan kita nggak uh, terasa udah cukup panjang ini uh, pembicaraannya melewati target <laughs> Tapi uh, mungkin sebelum kita udahan mungkin um, Mas Budi bisa share kira-kira uh, kalau ada teman-teman yang tertarik uh, Mau apa ya kontak atau mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Budi enaknya lewat platform apa untuk sosial media, saya lebih banyak di Twitter atau di LinkedIn sebenarnya dan username yang saya gunakan adalah Budi Bios, jadi B-O-E-D-Y-B-I-O-S atau bisa juga kalau mau cari tahu lebih lanjut lewat channel YouTube Indonesia Belajar Ya, dan yang tertarik untuk uh, ke bidang data juga bisa cek ke YouTube channelnya ya, ada petnya di sana ya, learning ya Luar biasa, oke okay, kalau gitu terima kasih uh, Mas Budi atas waktu dan cerita yang sangat mendalam dan menarik. Terima kasih juga loh. Sukses terus untuk karya dan kehidupannya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau Beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!